Yang di katak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Sahabat -kawan. katak burung. Tadi pagi saya bolang di kebun burung saya. Bolang katak burung yang sudah dorman sempurna. Setelah itu kita bawa pulang. Kita karantina dulu. Kita karantina dulu di alam biar nanti kalau kita simpan di ruangan terbuka untuk persiapan tahu kungsem tanam depan ini tidak berjamur dan tidak busuk ini hasilnya rekan-rekan hasil borangnya hasil bolang tadi ini lumayan besar nih. Petak supernya lumayan besar besar ini yang di cabang-cabang daunnya ini supernya. Ini kita karantina di sini dulu. Nanti kalau sudah lumayan kering, ini di ujungnya ini sudah kering, sudah mengurucut, baru kita simpan di ruangan yang terbuka, bukan di alam seperti ini. Ini tujuannya agar nanti kalau disimpan di ruangan terbuka tidak berjamur. Atau tidak busuk lumayan besar mungkin rekan-rekan kata supernya nanti setelah ini kita tunggu satu minggu atau dua minggu baru kita ambil lagi kita baru kita simpan di tempat ruangan yang terbuka nah, kemarin yang sudah agak kering kita simpan di ruangan terbuka seperti ini nah ini yang sudah lumayan kering yang kita panen kata minggu-minggu kemarin dan bulan kemarin ini Alhamdulillah bisa untuk model tanam musim depan Demikian rekan-rekan Review hasil kurang Hasil katak purang saya Untuk panen Katak purang tanggal 24 Maret 2022 Demikian rekan-rekan Terima kasih Tetap semangat Salam sehat Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh